Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak-anak mualima selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Begitu juga dengan orang tua anak didik mualima. Baik, kali ini kita akan membahas mengenai penjumlahan dan pengurangan pada pecahan desimal. Jadi, pecahan desimal ini adalah bilangan yang berkomah. Nah, ini ada contoh, dua contoh soal yang akan kita bahas. Berikut pembahasannya. Untuk menyelesaikan penjumlahan pecahan desimal ini, kita buat dengan cara bersusun. Syaratnya, koma ha harus diluruskan. Ya Di bawah angka 4, ini kan tidak ada angka, dan ini dianggap dengan 0. 4 tambah 0, jawabannya adalah 4. Satu, satu tambah tujuh, yaitu delapan. Komanya luruskan. Nol tambah dua, jawabannya adalah dua. Nah, maka jawabannya adalah 2,84 Pengurangan pada pecahan desimal Dengan cara bersusun juga ya Dengan syarat komanya diluruskan Di atas angka 9 kan tidak ada angka Berarti ini dianggap angka 0 0 kurang 9 tidak bisa Maka 0 dipinjam dari 5 Maka 0 ini menjadi 10 5 menjadi 4. 10 kurang 9, jawabannya adalah 1. 4 kurang 2, jawabannya adalah 2. Ingat, komanya diluruskan. 3 kurang 0 Jawabannya adalah 3 maknya adalah 3,21 Baik Kian penjelasan singkat dari Mualimah Semoga dapat dipahami Mualimah sudahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh